thinking. Informasi yang pertama di sini luar biasa. Aesthetic masuk lagi nominasi 100 wanita tercantik tahun 2023. Binga dengan para artis dari luar negeri yang sangat luar biasa. Ayu Titin mampu mengalahkan artis-artis Indonesia yang memang sangat luar biasa. Dari Raihan, selamat pagi jangan lupa dukung untuk Anak Wedo di TC Kentler. Alhamdulillah Ayu masuk nominasi kembali di tahun 2023 ini. Wah, luar biasa. Selamat untuk Ayu Tinting. Dari Titin 0172. Alhamdulillah vote ya guys, Teh Ayu masuk lagi. Nominal 100 wanita tercantik tahun ini Mau mendukung Aiting langsung aja ke akun Instagram TC Candler Yang pastinya kita dukung bersama-sama Neng Ayu Agar menjadi salah satu juaranya Informasi selanjutnya juga di sini ada mom Aiting dan juga para sahabat Yang membagikan momen satu tahun pernikahan dari putri tercinta dari mom Aiting Adik Aiting yaitu Syifa di sini terlihat album albumnya sangat cantik pemirsa. Satu tahun momen paling nggak bisa dilupakan. Semoga akan ada momen seperti ini lagi. Amin. Terlihat salah satu sahabat di akun Instagram pribadinya karena melihat kedekatan Ayu dan juga Ivan Gunawan yang kala itu menemani Ayu Tingting di pernikahan Shiva dari pertama hingga selesai. Semoga hubungan Ayu dan juga Ivan tetap langgeng selama dan bisa selalu bersahabat sampai kapanpun. Informasi selanjutnya juga nih, pemirsa yang tak kalah menghebohkan, dimana baru saja kemarin. Ayu Ting ting menginformasikan kepada kita semua bahwa ia akan hadir di Jakarta Concert Week dan kita semua diberitahukan agar membeli tiketnya di loket.com dan hari ini ada pemberitahuan yang sangat mendadak yang pastinya membuat para sahabat sedih nih pemirsa. Ternyata Ayu Ting ting tidak dapat hadir di Jakarta Concert Week dan Jakarta Konser Week membatalkan pertunjukan dari Aitin Ting, Inolda Ratista, dan juga salah satu pemainnya. Kasi ini mimpi langsung-langsung dari akun Instagram Jakarta Konser Week. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Jakarta Konser Week, kami menyesal menginformasikan kepada Anda bahwa trilogi dan dance telah ditunda. Jika Anda sudah membeli tiket untuk acara tersebut, kami akan memberikan pengembalian dana dan akan menerima email dari mitra tiket kami dengan rincian tentang cara mendapatkan kembalian dana Anda. Kami menghargai kesabaran dan pemahaman Anda selama proses ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan kami. Sejujurnya, hiburan langsung baru. Informasi ini menunjukkan bahwa konser Ayu Ting Ting trilogi dan juga Indra serta Dipa Barus dengan sangat menyesal harus dihentikan dan tiketnya akan dikembalikan kepada para sahabat yang telah membeli tiket tersebut alasannya belum pasti seperti apa tapi di sini informasi-informasi berseliuran bahwa memang konser Ayu Ting Ting dan juga Indodara Tista dan juga artis-artis yang lainnya dibatalkan untuk sementara waktu. Jadi salah satu sahabatlah kok batal aja ditunda kayak gitu 13 jam yang lalu. Kemudian juga dari Angin Kencang, iya ayu Baru umumkan kenapa batal Begitu ya, kemudian juga Dari Yuni Astuti Gimana sih, kok bisa batal Udah seneng, katanya 14 jam yang lalu nih ya Ditunda apa batal, batal kayaknya Bakal direvuti nya dari Agus Dia 02 15 menit yang lalu trilogi dan juga berdampingan dengan Ayu Ting Ting Inul Daratista yang tadinya akan menghibur kita semua di Jakarta konser week 2023 akhirnya batal pemirsa semoga Ayu dan juga Bunda Indul tetap semangat ya menjalani semuanya begitu juga dengan dipa Baru. semoga banyak rezeki di luaran sana dan jangan dengarkan apapun yang dikatakan mereka informasi selanjutnya juga mengenai kelanjutan dari pada konser weeknya akan Academyan. Sajikan untuk sahabat semua. Jadi jangan di-skip ya. Informasi selanjutnya juga nih ada yang heboh luar biasa di mana hari ini Boy William menjemput dengan sangat bahagia Ayu Ting Ting di Trans 7. Sepulang Ayu Ting Ting dari Bronis TV ternyata Boy William sudah menunggu kepulangan dari Ayu Ting Ting. Dan ternyata mereka pulang bersama dengan menggandeng tangan Boy William. Dan di sana terlihat Ayu titik begitu sangat bahagia karena bisa jalan dan juga ngobrol lagi bersama Boy William. Apakah mereka akan mengadakan sebuah konser kecil ataukah mereka akan membuka channel YouTube baru? Apakah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat bahagia? Wah, mimin juga penasaran nih. Ya pastinya informasi-informasi terhangat mengenai ayu tingting dan juga sahabat serta kasus percintaannya akan selalu mimin sajikan untuk sahabat dimanapun berada jadi untuk sahabat jangan bosen ya. untuk like, komen, serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar ayu tingting semangat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para itenglishius aku tuh udah gak sabar ya karena soalnya di jakarta konser week tanggal 14 Maret nanti aku akan hadir dan pastinya aku akan berduet bareng sama bunda Inul dan juga diva barus nah ini konsepnya tuh spesial banget dan pastinya belum pernah kita tampilin dimanapun. Jadi ini tuh spesial banget. Jadi kalian harus nonton ya. Jangan lupa beli tiketnya. Buruan beli tiketnya sekarang juga. Nonton kita di Jakarta. Konser Week 2023. Mulai 10 Maret. Sampai dengan tanggal 18 Maret 2023. Di JCC Plenary Hall Senayan, Jakarta. Pokoknya aku tepatnya di tanggal 14 Maret. Jadi jangan sampai ke Udah, Ini udah, Bentar kita belum ya. Kita buang yang apa? Kit, kitty, kan? Halo, ya. tapi udah solar dong? udah ini sudah. bentar kita pulang ya? belum kita